Pak. Pak. Pak. Yang sebelah itu udah dulu karena ada trouble kabelnya mungkin ada yang putus pun, pun, dari soto. Pun, sudah, pun. sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, balik sudah, sudah, toh sudah, sudah, tak sudah, sudah, sudah, ya? sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, masih apa? sudah, sudah, Donco. Donco. Donco. Donco audio. Yeah. Yeah. Kalau tadi di sana ada mendapatkan 132,5 juga ada yang enam ya. Nanti insya Allah. Kropi, Morobo, kamu bawa pulang. Beserta uang hadiah satu juta rupiah. Tolong mas bro, dikasih mas ya Oh jom jumlah, neng kono TKI, Ya, ini mundur dikasih jalan Nah, biar tidak menghilang Ini loh mas ya, operator itu nanti bingung kok, ya. ha -ha. Dimulai dari sekarang Lucu Audio CJ Loro Loro satu ratus tujuh puluh. Music. dek aman lari jaga aman terus Mas ya ndak mau iki Mas aman lebih berarti tenang nih sing jaga aman lho juara masih. Mas ya Allah Lecok audio meneh berapa Mas? Iki dia percaya nang iki. Oh, Oh iya sebentar dulu. Aku nang panas kaya mbuh. Nang kono sing kentet kok ya. Ya ya. Ya Allah. <susuk> <susuk> aku, aku Mas aku berangkir rendah kok. Iya. Mas Bro pendapatnya berapa? <suk> <suk> <suk> payah, mas payah. <baixo> es, rasanya kayak digodok nangisnya iya. <suk> ya. Ah. mas, -ma, nyapol. Jangan... Betul. apa Mas. Si, si, si, si, si, uh -uh. ada apa, Mas? orang apa Mana mana mana? Bronjo. Christian Fanani. Wah, luar biasa. Nah, lejek audio mendapatkan 120 untuk dba nya 120,2 dbc mendapatkan 130,0 oke okay. okay. teraman orang satu koneh sesuah dinyari konewai ya manto resumon kita kembali ke operator yang tadi ya mas ya Uh, yang tadi di uh -uh. <laughs> <laughs> deck, makasih mas ya. Salam sukses untuk Anda.